Pak Diri Toko Mas siang dengan Bu Hana di Destu. Eh, uh, selamat. Iya, selamat siang, Mbak. Hai, dari Hana di Destu. Eh, saya mau ini memproses uh, apa? Saya kan punya membership NLV nih, minta di-noling, Mbak. Oke. coba koleksi pastikan ada yang tidak dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, kembali lagi dengan saya Reza Adiluhung Di channel Reza Adiluhung Oke okay. Jadi gini guys, pada kesempatan kali ini Saya akan mem apa ya, Mencoba mempraktikkan juga sih Terkait kartu mandiri nih Kartu kredit mandiri Jadi ceritanya Kartu kredit mandiri saya Di bagian bulan ini bulan Oktober. Tagihan bulan September itu muncul annual fee, iuran tahunan gitu ya. Setiap tahun. Jadi setiap bulan e, 8, kemudian muncul tagihan di bulan 9, itu saya ada tagihan berupa annual fee. Dan itu usahanya tiga ratus ribu, guys. lumayan kan? Tiga ribu kan juga uang ya. Kita padahal nggak belanja gitu loh, tapi kena iuran tahunan itu. Nah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentelepon e, call Mandiri di 14.000 14.000 kita akan meminta iuran tahunan itu dihapuskan ya nanti kita coba lihat kita ikuti bersama bisa apa enggak nih ya harusnya sih bisa sekelas bang Mandiri ya harusnya memberikan pelayanan yang prima kepada kita sebagai nasabah. Oke okay, teman-teman yang pada punya kartu kredit Mandiri atau kartu kredit yang lain, nanti tolong berbagi juga pengalaman teman-teman semua di kolom komentar ini ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada masukan, e, Mas Reza, ini dong apa konten ini dong atau kartu eh, bikin konten kartu yang lain. Dan saya kartu juga nggak banyak, tapi apa-apa. Teman-teman silahkan komen, beri masukan, atau apapun di, di kolom komentar ini. Nanti saya dan teman-teman di The taman studio akan mencoba memberikan konten yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, okay? jangan lupa subscribe channel Reza di luruh, Ya, dan tolong like, share, dan ikuti video ini sampai selesai, karena saya yakin pasti video, saya yakin informasi dalam video ini akan sangat bermanfaat untuk kita bersama. Oke? Ikuti ya. Oke. Sudah mulai ya. Ini ke 14.000. tekan 1 aura tutor informatika untuk tarik PK tanya tadi ya. Ku WhatsApp bisnis buat di nomor 08117111111. Terus Masukkan nama tanggal sendiri ya. Friday Oke, kita masukkan dulu uh, 16 digit kartunya Kebetulan saya hafal, guys. Anjing seringnya lalu terakhir apa ya? Nah, lahir 4 27 27 27 Nah kita pilih yang Bantuan Mandiri Stapol Kano, Kano. Kano ya siang Iya selamat siang Mbak Eh, Saya mau ini memproses Eh, apa? Saya kan kenalan bersihkan. All nih minta di nol mbak Oke, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Muhammad Reza dulu hai, hai, hai, hai, mbak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nama hai, ya. nama hai, Saya lupa gimana. Nah, kalau untuk masih ada saat yang berjalan, cicilan masih ada. Fakirnya, kalau Saya lihat, contekan tagihannya ya. Cicilan itu di. Kalau tukar poin aja bisa nggak? Kalau penukaran poin ini... Atau pengecek data ini lebih buruk Kalau menunggu cukup ini bisa... Ini kami kaki data kami lebih lalu Tunggu pengecek pengecek bapak tadi di nominannya berapa Berkenal menunggu tukar-tukar belakang, tukar belakang ya. Oke, okay, saya tunggu okay. Mandiri, saya klik tiga strip di ujung kiri atas menu utama Akses ke menu blokir kartu dan pilih jenis kartu Selamat mencoba, sahabat dan cek status kartu debit atau kartu kredit jadi lebih mudah. Download aplikasi by mandiri. Kita masih nunggu jadi pihak bank masih menunggu uh, mengecek jumlah fiesta, fiesta point Mandiri saya. Kalau mencukupi nanti bisa langsung nge enroll Jadi Nolv kartu kredit Mandiri saya 300.000 nih lumayan bisa gratis. Atau tadi sebenarnya ada pilihan lain yaitu Uh, dengan, dengan syarat kita transaksi. transaksi. Kita nah, coba nanti bisa yang mana gitu ya, Guys. aplikasi ya, Halo, Pak Reza. Iya, halo. terima Ini untuk dengan hmm. poin, tapi memerlukan 3.750 Pesa poin. Kebetulan di sini untuk pembayaran tanpa baru 1480 empat ratus ini Pak. Jadi mau belum mencukupi. Jadi solusinya? Kalau program kami ini ada program transaksi belanja. Jadi Pak Muhammad Ridha bisa berbelanja nominal pembelanjaannya lima ribu mm -hmm. untuk periode pembelanjaannya ini mulai per hari ini sampai nanti maksimalnya tanggal 30 Oktobernya. Kalau untuk transaksi pembelanjaannya ini boleh berbelanja di antara saja transaksi online, transaksi sisi kartu atau transaksi di jerikan cicilan, okay. akumulasi transaksi ini juga diperkenankan yang hmm. tidak diperkenankan. Ini adalah transaksi pengambilan tunai di ATM, tapi hmm. jalan tunai atau forecast-nya atau pembayaran rutin bulanan atau pendapatan asuransinya ini hmm. tidak itu. Oke, okay. berarti tadi berapa akumulasinya pembelanjaan berapa? 34000, Pak. 5 ratus. 5 ratus tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Oke, ya saya mau itu deh. Berarti mulai hari ini sampai tanggal 30 Oktober akumulasi 500.000 ya. Iya, sampai 31 Oktober-nya. Ini akan kami bantu ajukan. Kalau untuk tanda tangani Pak untuk pembayaran tagihan laptop itu ya, apa biasanya? Biasanya via ATM sih, transfer tapi bukan ATM Mandiri. Baik, baiknya tidak Pak, pembayaran apa, pembayaran terakhirnya kapan? Pembayaran terakhir berarti bulan akhir bulan Agustus, betul? Kalau nominawon rumah lebihnya berapa? Ingat tidak, Pak Rizky? Eh, berarti lima ribu ya? Kalau masalah lima ratus ribuan lah. Terima kasih untuk rekonfirmasi datanya. Ini sedang dalam tertentu proses, Pak. Untuk pembayaran tahunan, iuran tahunan lima ratus ribu rupiahnya. Tiga Iuran tahunannya ini. Memang pot bisa diberikan dahulu hmm. Nanti untuk pengembalian Iuran tahunannya Ini akan kami kembalikan 5 hari kerja Setelah tanggal 30 Oktobernya Oh gitu yang Setelah 30 Oktober, 30 Oktober Berarti di billing 2 bulan lagi ya mbak? Di billing Kalau laporannya Nanti di billing tagihan cetak November Tanggal 16 November Tapi seharusnya nanti pengurangnya tagihan total yang Oktobernya Okay, Karena nanti cetak pagi pada Oktober enam belas Oktober, cetakan punya tanggal enam November, hmm. ini akan terkait pengurangan. Oke okay, oke. Okay. Tapi Memang hmm. tidak muncul kalau muncul terlebih laporannya di cetak November. Hmm iya okay. iya, oke. Okay. Berarti nah, tetap ini, tetap saya bayar dulu ya ini tiga ratus ribunya ya. Iya. Kemudian nanti saya apa harus transaksi itu yang akumulasi lima ratus ribu ya. Iya. Setelah itu nanti apa tiga ratus ribu itu istilahnya kembali lagi ke saya gitu ya? Iya, benar. Oh, dengan memotong tagihan yang di bulan depannya. Iya. Oke. Okay. ini sudah kami ajukan ya, Pak, untuk nomor pelaporan atau nomor pengajuannya? Oke. Okay. Ini di 2021. Mm -hmm. Tidak tak boleh, tidak juga tidak masalah. Iya. Di 2021. Oke, okay. yeah. iya. Baik, bagaimana cukup Pak Muhammad? Iya, cukup. Terima kasih. Mbak Baik, siapa ya? untuk informasi saya dengan bunga. Bunga. Baik, nanti untuk informasi limit tagihannya, Bapak juga bisa diakses di aplikasi limit mandirinya. Terus untuk rekonfirmasi datanya, maaf Pak Muhammad Reza, kalau mm -hmm. nomor telepon yang Bapak masih di nomor berapa, Kang? Masih yang yang lama 085642 Kalau untuk alamat kantornya? Di Jalan Suryadi Kusumo nomor 1 Pemalang reza.adiluhung.muhammad.gmail.com baik, terima kasih untuk informasi dan tanya nanti untuk informasi limit ayahnya Bapak juga bisa diakses di aplikasi visinya terima kasih telah Mbak Drikom selamat siang Pak Muhammad Reza selamat siang, terima kasih Mbak Bunga baik, selamat menikmati oke, sukses guys ya. jadi tadi uh, kita sudah telpon istilahnya Mandiri call ya Mandiri call call centernya Mandiri di nomor 14000 0000 14 terus kita masukkan tadi 16 digit kartu kita uh, kemudian habis itu tadi tanggal lahir ya 2 digit 2 digit 2 digit maksudnya gini uh, misalkan 1 Januari 2021 berarti 01 0121 gitu ya terus kita masuk ke men, apa yang menu staff Mandiri call kita sampaikan aja keperluan kita tadi kan untuk minta di penghapusan annual fee istilahnya apa ya bahasa Indonesianya apa ya Mas bahasa Indonesianya Mas eh iuran tahunan iuran tahunan jadi iuran tahunan temen-temen semua yang ada punya kartu kredit pasti tahu tentang itu jadi kalau kita kita punya kartu kredit itu setiap tahunnya akan ada iuran tahunan jadi jangan percaya kalau ada sales ngomong tuh free iuran tahunan bullshit pasti ada cuma bisa kita proses seperti ini tadi ya tadi teman-teman sendiri udah dengarkan sendiri lihat ya bisa diproses untuk dihapuskan nah tadi karena fiesta point mandiri saya belum cukup tadi setiga ribu, e, dibutuhkan itu 3000 sekian sedangkan fiesta point saya itu tadi cuma berapa ya kalau nggak salah tuh tadi 1000 1800an lah gitu ya Iya, eh, iya, uh, yeah, seribu delapan ratusan, seribu jadi masih ada sekurangan sekitar 1.000 berapa lah gitu. Nah, tapi ada solusi lain yaitu dengan eh uh, transaksi, dengan transaksi, dan tadi ternyata transaksinya itu nominalnya lima ribu, bisa langsung lima ribu, bisa langsung aku, uh, bisa juga secara akumulasi, misalkan seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu lima kali gitu ya, Itu bisa. Nah, tapi yang tagihan annual fee yuran tahunan yang ini kita bayar dulu nah, nanti di bulan depannya <coughs> si mandiri ini istilahnya kembaliin lah membalikin 300.000 kita ke e, memotong tagihan di bulan depannya itu kan. lumayan kan sama aja dengan tidak bayar 300.000 ribu. 300.000 ribu duit coy oke okay? ya jadi itu kita bisa berbagi informasi. Saya, saya rasa ini penting banget lah buat kita yang punya kartu kredit lah. Kita nggak maksudnya 300.000 ribu kita nggak makai masa iya bayar. Kecuali kalau memang kita belanja kita apa gitu ya namanya juga utang dibayar ya. Itu. Oke okay, teman-teman ya semoga konten ini bermanfaat. Tolong uh, share. Ah sorry. sorry, nanti potong ya mas. Semoga konten ini bermanfaat. Tolong jangan lupa tetap subscribe channel Reza Diluhung ikuti terus konten-konten selanjutnya dan jangan lupa saya minta tolong like video ini kemudian share dan juga komen ya berbagi informasi tentang apa sih pengalaman kamu-kamu di bidang kartu kredit ini ya kebetulan saya adalah ada kartu kredit jadi ayo kita berbagi info berbagi pengalaman itu ya Semoga konten ini sekali lagi bermanfaat Terima kasih sudah mengikuti video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses